Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Benaska Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan riset alik monster lagi guys. Nah jadi di sini itu presetnya yang 3K3D Full beat, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Aku Oke, okay guys, lanjut langsung ke preset yang kedua. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga. oke okay, lanjut ke preset yang keempat oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke lanjut ke preset yang ke-6 Oke lanjut ke preset yang ke-7 Oke okay, lanjut ke preset yang ke delapan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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13 Oke okay guys, jadi presetnya cuma 13 aja guys ya Oke, okay, untuk selanjutnya di sini saya akan bikin video preset yang 3D banyak lagi guys ya Oke okay, mungkin segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya.